Kamu kok, kok kamu yang ngelurusin? Ini yang kedua, yang pertama kamu kedua.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 informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada menemani santai malam kalian saat ini bangimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita ke pertama persahabat, ya, tentu di sini ada unggahan spesial. Bahkan dari Dedek Lesti Kejora, di akun Instagram pribadinya, dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Aabeni dan Reddy. Persahabat, ya, ini ketika di acara pengajian dan syiraman, masya Allah, luar biasa terlihat ketiganya. Sangat bahagia persahabat, ya. Alhamdulillah, tentunya hubungan harmonis keluarga Dedek juga terlihat persahabat, ya. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk keluarga besar di daerah Lesti. Ada kalimat caption yang dituliskan di situ: "Saudara tidak akan pernah saling menyakiti, melainkan akan saling bergandeng tangan untuk bisa saling menguatkan dan menjadi kebanggaan orang tua keluar keluarga. Sehat selalu, aakak bermasya Allah." Luar biasa kalimat caption yang sangat tentunya membuat bangga kita semua bersahabat, ya. Alhamdulillah. Didi Lesti mempunyai tentunya saudara-saudara yang sangat baik Dalam persaingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Yakni dari akun Instagram Leslar Go public Mengatakan betul sekali seperti Lesti Lovers, lovers, Leslar Lovers Kita bersaudara Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Tentunya hubungan kita selalu harmonis dan selalu membuat kebahagiaan Amin Untuk berikutnya, perhatikan persahabat ya hubungan ini Wow, Masya Allah banget ya Kakak Bilar dan Dedek Elasti Kejora ini kapal banget ya Memakai hitam-hitam bersama dokter Iren Dorthini Masya Allah, tentunya kinclong banget ya Setiap hari kayaknya perawatan terus nih kakak Bilar dan Dedek Elasti Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu sehat Terutama persahabat yang dukung support terus untuk idola kesayangan kita Ini persahabat ya pasangan suami istri Habis perawatan ya Masya Allah luar biasa banget ya Mudah-mudahan selalu bahagia Tetap kompak dan solid mendukung idola kita Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya juga persahabat ya Perhatikan juga nih Masya Allah Tentunya tadi sore Kakak Bilar ini bawa mobil barunya nih Persahabat ya ke lokasi syuting nih. Wow, tentunya warnanya sangat luar biasa nih Persahabat ya. Ini tentunya warna kebanggaan Dedek Lesti juga selain pink Persahabat ya. Di sini kita lihat juga ternyata Persahabat untuk mobil tersebut tentu hanya Dedek Lesti wanita yang pertama Persahabat ya. Wow, luar biasa banget ya tuh. Lihat di mesin di alas ketika naik mobil barunya kakak Bilar Istri dong setia menemani nih ya <laughs> Setia menemani kerja wasya Allah luar biasa Tentunya kita bahagia banget melihat pusingan ini persahabat ya Semakin bangga bahwa laser skibir memang Tentunya pasangan yang sangat fenomenal Di tahun 2021 Unggahan ini diunggah kembali Oleh akun sendal putih underscore Bilar ada kalimat ketson juga yang dituliskan, istri dong setia nemenin katanya tuh. Banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon juga persahabat ya dari para fans. Yakni dari akun Instagram. Kat9108 mengatakan, Masya Allah, dedek manis banget tuh persahabat ya. Dan kita lihat juga komentar lain dari aku, JD. Anus Kortehoi mengatakan Istri habis kerja dijemput pakai mobil baru Wow, luar biasa banget nih persahabat ya Tentu pasangan ini selalu membuat kita bahagia ya. Mudah-mudahan selalu kompak Selalu mendukung mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga nih persahabat perhatikan Ini ada sebuah wawancara dengan kakak Bilar Ketika di lokasi syuting ya. Lagi-lagi tentunya Bang Wawan menanyakan kembali perihal banyak sekali gosip miring persahabatnya soal Dedek Leslie Kecora yang tentu ini kali kabarkan tentunya hamil duluan persahabat ya hanya orang-orang yang paham dan pinter yang mengerti apa yang dimaksud sama Kakak Bilar kembali Kakak Bilar menyampaikan bahwa tentu Kakak Bilar dan Dedek Leslie Kecora itu dibesarkan dari orang-orang yang paham agama persahabat ya dengan pada jelas persahabat dengan singkat tentu hanya orang-orang yang pintar saja persahabatnya yang bisa mengerti apa yang dimaksud dengan tentunya perkataan dari kakak Rizky Bilar mudah-mudahan saja persahabat ya selalu banyak orang yang selalu mendukung mensupport dan mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga idola kita dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih ada sebuah unggahan dari akun Instagram Brian Andreo ya mengunggah sebuah postingan bersama kakak Bilar di lokasi syuting Masya Allah tentu terlihat sangat fresh crisp pada persahabat kak Bilar ganteng tentu kalau kegantengan ini membuat kita bahagia sahabat ya Alhamdulillah tentu kakak Bilar selalu membuat kebahagiaan untuk kita semua dan selanjutnya juga, bersahabat ya, kita lihat di sini baru saja bersahabat ya, kita mendapatkan info dari tentunya kakak Bilar yang memposting sebuah postingan video dari Lesti Tentu malam ini ada di rumah ibunda tercinta ya. Wow. Lagi-lagi kita mendapatkan kabar yang tidak mengenakan bersahabat ya, dengan Marko merku yang selalu nyinyir, yang selalu menyudutkan. Di sini, dipastikan ini tentu kakak Bilar. Memposting sebuah kalimat juga di persahabat yang disitu tertuliskan Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong Tersiar di kalangan orang-orang yang beriman Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui orang yang suka memfitnah seolah-olah tak berdosa Itulah kalimat yang tentu dituliskan juga di postingan ini pak sahabat ya Dan ada alasi kejurang meluruskan semua apa yang tentunya dikatakan oleh kakak Biar memang luar biasa debas banget ya di alasi ini Mudah-mudahan saja Tentu banyak sekali yang mendoakan yang terbaik ibu serba di mudah bulan juga dijauhkan dari orang-orang yang syirik seperti Markona Yang tentunya hanya bisanya memfitnah, menggunjing hubungan rumah tangga Lesti dan rizki pilar Ini the best banget ya sampai dedek Lesti mengatakan lebay ya <laughs> Dan di sini kita lihat juga banyak sekali tanggapan Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun maaf KP 103 Dede wajah tanpa dosa Teduh banget penyejuk jiwa Dek wajahmu Moga-moga Dede selalu sehat Amin Masya Allah bersahabat ya Dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun di ctri utami 38 delapan. perkara pertama aja ku yang riuh, katanya tuh ya kata Dedema lebay, katanya tuh memang lebay banget nih Markona persahabatia ya, netizen merku yang selalu saja memfitnah Dedek Lesti dan kakak Rizky pilar Tentu di sini kita lihat juga kungga berikutnya ada unggahan dari IG-nya Bang Dede Prawira persahabatia ya, ini the best banget ya. Ada sebuah kalimat report block problem solved. sahabatnya move on positive vibes only. Wow for all wrestler love, wars aja, doain aja dikasih hidayah. Betul sih ini persahabat, tinggal usah dikasih panggung. Tentu kita repost saja, yang tentunya selalu.